Roma, mana ini? Roma Halo, baik sana pesiar ya, dulur anggapan sing semuanya. Hari ini mancing. Ketuk-ketuk ini lho, Mas. Kata apa namanya? Kolonjo. Iya, kolonjo. Yo, apa sekolah montro. eh, mancing ra mancing ya wis karepmu aku mancing. Mancing bahagia. Senang bahagia. Saya pakai umpan momot. Ya. Bukan umut sawah ini mas, umutnya harus saja Terus, Oh, baru tak lepat, Lanteng langsung dapatnya babon Ini ya, hmm. mantep Ini termasuk babon ya mas? Iya, babon. Anak. anak telur Kamu masukin anak itu? <gat> Sambahin kan <gat> bapak <gat> Ini rangkaian saya mas bro Jadi seperti ini Hebat sekali Mancengnya jadi tiga mas bro <laughs> ya, <laughs> Ini ya Terus pakai pemberat Tadi udah saya ukur Biar pelampungnya bisa mendul-mendul mentuh Masih pakai pelampung saya yang sakti Madraguna Jadi ya, <laughs> <laughs> pelampung mereknya Jualan Seng Mereknya enggak ada merek Ya ada sih cuma saya enggak bisa baca ya. <laughs> Oke kita lanjut lempar Juga dapat babon Kona saya tak ngasih makan agak banyak biar baponya nyandol ya mas bro bismillah ini tombol itu kok lorong gue yuk itu tangguh gue mas iya enak nah yo bapunya naik deh gila curahnya ini tambah babon ini ya, saya takutnya mau saya hmm. lihat sendiri mancingnya di dalam air ini <laughs> oh, oh, aduh, aduh, mas bro. itu tuas capit, capi capi hilang. temennya Ini kita tuh mancingnya dikeliling air. <gifkan> air di tengah -tengah. Kok di tengah-tengah? hari ini olahannya dipancing peserta pancing gimana mereka sakit gitu. pon lebih ini delapan jari kamu ikan terbesar yang saya pancing hari ini ya hari ini betul anak tole waduh nah, nah, <SISUMBETAL> kedalaman saya ya ini dalam banget kira ada tiga meter ya mas tiga welek guyu yang lanjut namanya namanya Mancing. karpo <SISUMBETAL> aku aga butel mancing ono sulup sabu-sabunya banyak ikan sabu-sabunya ini saudara ayo salah satu gantian yuk tuh, tuh, tuh. gantian ayo satu ayo satu dua tiga ya allah uh, loro uh, uh, ayo uh lawanku jujur masuk rontak dia mas bang abang jago ikut abang jago Mantep kemana capek? capek, capek, capek, capek alhamdulillah alhamdulillah luar biasa hari ini mas bro kalau oh, gak ngasih babon karena ayak ini yang meriak luar <tuh> biasa buah. hari ini masih di burkai inilah babon babon hu? bon mas beberapa <gabla> hari lemu, 13 harinya bayi, kayak <gabla> lubang <Cet> buaya, <gabla> oh, Indonesia pengen mulai ke Indonesia. Coba <gabla> <Jawa> anak mulai? di sini terus, tapi ya <gabla> gimana di Indonesia saya punya tanggung jawab itu anak istri rah di enggak tahu pulangnya kapan. Iya. pokoknya cinta ini. Oh cinta ini. Tak ngetekke iwak ning kene. Teke iwak <laughs> Taiwan dong. ya <Tani>, <tani> oke bakin. Centesa belum em lempar umpan itu KL perlu dicek loh dia kalau mau ikan babon-babon itu ya. Takutnya kalau pancingnya mumus. Iya. Pancing senar harus dicek. Cek. Dan ini uh, joran ini sangat rekomendasi banget. Ini tahu sendiri tadi, dia ada dadakan sama bau. ada <laughs> ini ukurannya 360, 360. mereknya hexing. Ya, bukan saya promosi, cuman saya lebih suka pakai ini karena kuat ya. kuat kantang <laughs> Lanjut, enggak kalah yang lain. sama lagi. Ya. tombol 2020, ah. hey. yuk, Insyaallah. Wah, put. Wih, kan tuh kan. Alhamdulillah. Ini saya enggak semok rasa sakitan kalau gak nurut sama om um, ya eh? lepasin nggak sakit malu <laughs> malu saya teles boknya teles <laughs> ya pingit saya menurut saya akhir-akhir ini masih sering bococ saya tau kenapa karena lagi ya ini masih diberkai pin. ini babon mas bro ya babon lagi Kurang semua, ya Kalauungnya tinggi. Tingginya mencapai 5 km. Menara Monas waktu. Oke, lanjut. Saya umannya kasih saya agak besar yang jos biar dapatnya saya yang babon, babonnya babon. Mancing warah mancing jos karpo, aku penting mancing. Warah warah in tong bos waro-waro. Yo, dilanjutkan lagi. All uh... right. saya. Oh, Tarikan awas celia ya, oh, biasa Ayo. Sini-sini-sini. Jangan masuk. Babon. Saya kasih umpan agak besar biar dapatnya terkuad-kuadlah. Nih, malah gemuk. Gede di dowo. Dowo. Gimbro. Jar biasa. Uh. Oh, ngomong apa, mau. ngomong. Aku aku ngomong ngomong ya, Lah. buat saya. separuh saya yang belakang ya, Mas. <gissant> karena separuh, agak depan ya, gak kasih apa-apa ada yang gelombol ada yang gelombol cari lauk orang mancing <Si librarian> itu mas bro, yang utama ya itu kita itu cari rezeki ya rezeki dan cari makan itu Ceku. niat utama dan niat kedua ya, niatnya bocos hiburan, hiburan, hiburan Ya. menghibur ya, pokoknya semoga terhibur dengan video-video kami termasuk Mas Sandi Kura dan Harta lupa tinggalkan like, komen, dan... subscribe-nya untuk oh, Mas Sandi usah subscribe <laughs> banyak ampun kekal lagi lagi Mas Bro bersama-sama biar dapat pon yang 3 kg ya. 70 Oke Ataquah Ataquah akhirnya sudah mulai masak maksudnya juga kalau saya terbilang akhirnya sudah mencapai sini baboon uh. aku tak mau mencari ini wajib kawaknya beneran warok Ya itu udah lama banget tuh ya. Jam-jam. Jam, -jam. Jam, -jam lihat nih, airnya sudah mulai naik. Naik ya, sampai naik oh, lagi. <laughs> ini bekasnya banjir. Sarah-sarah. Ya ya mengeli ke sana. Mengeli. <laughs> <guluh> Ngentir. Men Ngentir Men ke sana dia. Tantang masukin dulu daripada lepas ini air semua dah Luar nah, biasa. Paket sangat tujuh ekor ya mas, tujuh ekor tujuh ekor, tujuh kepala dan tujuh gagek ya hehehe nah, jangan wajor oh, ya. Oh, bangga saya buat semua babinya di bawah sini nanti hehehe <laughs> eh, terima kasih ini saya takhiri dulu mas bro ini saya bahasan-bahasan ini oh, masing-masing mungkin aku. masih pasang-pasang takutnya akan saya <laughs> Akhirnya banyak banget soalnya nggak bisa ngitung akhirnya sih Teroyokan dia ya, Terima kasih Dan support terus channel-channel kami Terima kasih Mas Sadi Coba Itu channelnya juga pun bebek-bebek Dan serta maceng, jangan lupa dipatau terus channelnya Karena kalau kalian nggak nonton sehari seharian Nanti saya pasti di periak Manyak mancing, orang mancing Sekarang tuh nggak mancing juga e, Oke okay, lanjut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh